untuk tersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang gemini di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang gemini di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang gemini di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang gemini di bulan Juni tahun 2021.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 Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Gemini di bulan Juni tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan zodiak Gemini adalah Nine of Swords ataupun 9 Perang. Secara umumnya 9 of Swords itu diartikan semakin terbebani dalam pikiran yang semakin Membuatmu terpuruk, dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Gemini di bulan Juni tahun 2021, kesehatannya mengalami sedikit penurunan. Yang dimana di sini, seorang Gemini mendapatkan beban pikiran yang membuat seorang Gemini down, semakin terpuruk di bulan Juni tahun 2021. Beban pikiran yang ia dapatkan bisa berasal dari pekerjaan, kehidupan, dan keuangan Gemini sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan susah tidur malam apabila memikirkan tentang kehidupan yang menjadi beban pikiran di dalam kategori kesehatan seorang gemini sendiri dan untuk support energinya adalah Page of soul. secara umumnya Page of soul itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang gemini menurut di bulan Juni tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan beban pikiran yang dimana di sini seorang gemini memikirkan seorang anak yaitu anak gemini sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya doa seorang anak akan menjadi semangat kepada seorang gemini untuk bangkit lagi di bulan Juni tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah desan cara umumnya desan itu diartikan pencerahan orang yang memberi penyemangat orang yang memberi motivasi dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kesehatan seorang gemini di sini menggambarkan Seorang anak merupakan sosok seseorang yang menjadi penyemangat kepada seorang gemini untuk bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah six of Pentacle ataupun enam koin. Secara umumnya six of Pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan keuangan stabil bisa berbagi kepada orang lain orang yang membutuhkan. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang gemini di bulan Juni tahun 2021. Keuangannya berada di dalam kondisi stabil, yang di mana di sini bisa dikategorikan berkecukupan, sehingga di sini seorang Gemini bisa berbagi kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Dan di sini seorang Gemini tidak akan pandang pilih bulu siapa saja orang yang membutuhkan bantuan, hingga di sini seorang Gemini pintu rezekinya akan semakin terbuka di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle. Secara umumnya, page Open Takal itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini akan lebih bagus, lebih stabil di bulan Juni tahun 2021 dengan suka berbagi kepada orang lain yang menjadi pembuka pintu meski kepada seorang Gemini. Yang di mana di sini orang yang dibantu seorang Gemini merupakan sosok seorang anak dan doa dari seorang anak merupakan doa yang terbaik kepada seorang Gemini untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan keuangan seorang Gemini di sini menggambarkan Sosok seorang anak merupakan sosok yang sangat berpengaruh kepada keuangan kehidupan seorang Gemini di bulan Juni tahun 2021 yang dimana sini dikategorikan seorang Gemini suka membantu orang lain termasuk membantu anak-anak dan untuk kartu pekerjaannya adalah Five of one ataupun lima tongkat secara umumnya five of one itu diartikan melakukan kerjasama dengan orang lain namun di belakangan akan terjadi perpecahan yang dimana disini menimbulkan karya akan drop ataupun akan menurun Dan di disini tidak tertutup kemungkinan karyanya akan bangkit dengan usaha ide cara seorang Gemini sendiri Dan disini menggambarkan karya seorang Gemini akan jatuh bangun di bulan Juni tahun 2021 Yang dimana sini sebelumnya seorang Gemini melakukan kerjasama dengan orang lain memberikan kepercayaan dengan orang lain Namun di satu sisi terjadi perpecahan yang membuat seorang Gemini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 karir pekerjaan seorang Gemini akan jatuh bangun di bulan Juni tahun 2021 yang dimana sini orang yang diberikan kepercayaannya yaitu sosok seseorang yang sudah dewasa yang usianya di bawah 30 tahun akan menghianati seorang Gemini sehingga di disini membuat seorang Gemini akan bekerja dengan ide cara sendiri untuk memperjuangkan karirnya lebih bagus lagi dan jika kartu desa kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Gemini disini menggambarkan sosok seseorang yang dekat dengan seorang Gemini yang bisa saja keluarga ataupun pasangan akan memberikan support kepada seorang Gemini untuk bangkit lagi dan mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 dan untuk hubungan asmaranya adalah Six of Cups ataupun enam piala secara umumnya Six of Cups itu diartikan terbuka dan suka berbagi pengalaman kepada pasangan yang berdampak positif kepada hubungan asmara dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang gemini akan semakin bagus, lebih bagus di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang gemini suka berbagi cerita kepada seorang pasangan, suka berbagi pengalaman kepada pasangan, suka berkeluh kesah kepada pasangan, suka bertukar pikiran kepada pasangan, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya, sehingga di sini pasangan akan memberikan respon yang positif, yang dimana di sini akan tercipta hubungan yang romantis, bahagia yang dimana sini sama-sama diidamkan oleh pasangan Gemini dan Gemini sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diadakan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri dan di disini menggambarkan sosok seorang Gemini akan mendapatkan hubungan yang lebih romantis bahagia di bulan Juni 2021 yang dimana disini dikarenakan seorang Gemini suka berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada pasangan yang dimana di sini Queen Open takut disimpulkan dengan seorang pasangan yang akan memberikan respon yang positif kepada seorang Gemini sendiri. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Gemini di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok penyemangat kepada seorang Gemini. Yang dimana apabila seorang Gemini jatuh sehingga di sini seorang Gemini berkeluh kesah kepada pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya, yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan, keromantisan hubungan, asmara. Dan untuk angka keberuntungan seorang gemini di bulan Juni tahun 2021 itu berada di angka 9, 96, 65, 56, dan 60. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan gemini di bulan Juni tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.